Selamat malam, teman-teman dan adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama aku, Brando, di channel Winda bersaudara Kali ini akan bermain sport game yang bertagut gold house atau Lima boneka, teman-teman. Ya, so welcome buat teman-teman yang nonton live dan juga teman-teman yang nonton replay udah lama tidak main game horror, dan sepertinya ini game horror yang cukup uh, seram dan serius ya, dan gak bercanda-bercanda, dan gak dan bukan game horror bocil teman-teman, so abisnya dulu guys absen dulu ya ada Rapli ada Jupri ada Haikal, ada Nasi Goreng, ada party ada Rafi, ada Stefan, ada Evan, ada Philip, ada Gusran, ada Kiano ada Tiger, ada Wong ada Chandra, ada Gara, ada SCBD, ada hak paten, ada HAKI, ada diklaim, ada Baim, ada Wong, ada Paula, ada Haris, ada Bali, ada Delila. Ada kacamata, ada gua pakai kacamata The Wilder, ada Nino, ada Thomas Lebe, Oke. Okay. Kenapa gua harus pakai kacamata ini ya? Biar keren aja, guys. Langsung aja kita mulai teman-teman ya, permainan bertajuk The Doll, Doll, Doll House. Yes. Tadi gue udah cek kualiti dikit, grafiknya bagus Takut anjir Oke, kecil banget suara gamenya ya? apa membangunkan ke tengah malam Anjir Bang, telat gak bang? Enggak, gak telat Suara gamen kekecilan gak guys? Aku jadi takut gini ya Game-nya bahasa Indonesia loh teman-teman. Aduh, gelap banget coy grafiknya Saya akan membersihkannya nanti Oke, okay. suara game pas bang Oke, okay, thank you udah bantu cekin guys Ada kompor, ada kulkas Uh lala, kulkasnya kulkas orang kaya nih Sampai dua pintu gini Wow, center nice Cakep Uh, creepy. Wow, ada kunci apartemen Kita di apartemen, guys Bukan rumah ya, apartemen ya Apa ini? Okay, garpu sendok, aman Bentar, ini ada komputer nyala, teman-teman Mark, hey, aku menemukan rumah kosong di hutan Agak bau, tapi aku yakin itu tidak terlalu menyenangkan Ini buatan Indonesia ke gamenya ke? Mark, ayo ke sini kita periksa Mungkin masih ada barang berharga dalamnya Mark lagi aku akan mengirim koordinat saat aku di dalam bawa juga center sendiri. Udah gitu doang gak bisa dipilih-pilih guys suratnya. Oke, coba ya kita kesini ya. Oke kamar mandi yang bersih dan sepertinya ini apartemen mewah ya kemungkinan ini yang punya orang kaya guys berduit lah minimal lah ya. Oke nggak ada apa-apa di situ. Apakah gue bisa kesini? Kunci apartemen nice. Telat bang, enggak, enggak telat uh. Oke, okay, kita enggak mungkin mengetok-ngetok Tetangga apartemen kita Ah, oh, shit, man Oke, okay, anak kecil dia boleh 15 tahun, jangan nonton ya Lampunya error oh gak ada apa-apa guys, Oh, uh, kita nyetir mobil, Oh, uh, gila kita nyetir sambil ngadep ke belakang guys, bang kamu orang pertama yang mainin game ini Gak peduli gue gue mau orang pertama kedua ketiga, gue main aja, apa sih bocil-bocil orang pertama orang pertama, apa ini rumah yang dimaksud oleh Mark? Mobilnya, Mark, bener Kok oh, serem? Iya, Mit, serem banget Ada ini, guys Ada Ada kamiti uh, Takut ya, ntar-ntar Eh, anak kecil minimal 13 tahun ya Wait, where are you, Mark? Mark, lu kok parkir di situ, Mark? Terus rumah yang lu maksud mana? Maling mobilnya Mark, teman kita. Oh, sh. Ada rumah di sana, gue melihat rumah dari kejauhan. Lu kok mati? Lu kok hilang goblok? Loh, apakah gue kena skizo? Oh, enggak nggak Enggak, emang lampunya mati. Kunci dari belakang Garasi mobil kah? Eh yeah, sorry toksik, Sorry toksik. Bentar guys. Wait wait <coughs> Sebelum kita masuk Kita harus mengeksplorasi dulu sekitarnya Oke okay, ini rumah yang cukup besar Dan gue mungkin kemungkinan besar Kita bisa masuk lewat sini. Nope It's not that easy Tidak semudah itu Aku 15 tahun 15 tahun boleh Mark itu kamu kan Mark Mark are you here? sana ada tembok transparan bisa masuk bisa masuk guys kita bisa masuk guys kicauan ada gua gedein dikit ya biar meninggal barang deh kalian deh kalau kalau jam sekir enam belas tahun boleh enam belas tahun ngerti bahasa Indonesia gak? Di bawah 15 tahun, berarti 15 tahun boleh, 14, 13, 12, 11 ya nggak boleh. Kalau masih nggak ngerti bahasa Indonesia, perlu bahasa Thailand. Congkap, celap, celai, flap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, Nama tetangga guys ya. Tunggu, diam dulu ah, kamu sabar dulu ah. Ini gowir. Oh, ini oh, cuma siapa? anjir Mark, Where are you Mark? Lampunya tak bisa yang lain guys. Terkunci dari belakang. Berarti kita harus cari kunci dong. Iya dong. Oh yang bisa gue buka Ember Mungkin bocor ya itunya ya atapnya ya Gue tutup dulu Coba kita buka-buka brankasnya -buka atau lemarinya Apakah gue melewatkan sesuatu? Ini bisa dibuka? Oh bisa dibuka Ya kosong guys Oh bisa jongkok, bisa jongkok Ya cuma bagian atas yang bisa dibuka guys Bisa yang gue lewatin deh Gue yakin pasti ada yang gue lewatkan, guys. Kayaknya bukan ruangan ini deh. Coba-coba kita explore, Masalahnya gelap banget, cuy. Oke, okay, oke, okay, yuk, yuk, beranikan diri, yuk, beranikan diri. Yuk. Itu cuma foto, itu cuma foto, teman-teman. Depan ada kunci, serius. Oke, kok ke depan lagi, ya? Depan mana nih? Gue udah gak tau depannya bagian mana, guys. Ini ya, depannya. Nah, ini depan lagi, cuy. Kalau nah, ruang tamu depannya berarti ini dong, loh. Kalau perasaan gue doang. Guys. Itu perasaan gue doang, gak sih, ada suara-suara, guys? Halo boneka yang lucu dan mengemaskan. Itu menyeramkan, iya sih, menyeramkan sih. sisir di sini, teman-teman. Mengkus kemana nih? Sini aja kali ya. Oh, apa ini? Oke, ada pensil, gak bisa gua papain sini kali ya. Terkunci di belakang, aduh, gos ngapain nih? Creepy banget dah lah persen tadi nggak jatuh apa persen gue doang uh apa ini Seharusnya aku tidak membiarkan pintu itu terbuka Seharusnya aku menutupnya dan menguncinya Aku membuat kesalahan Aku harap aku bisa kembali ke waktu itu Dan melihat senyum mereka sekali lagi Aku berharap Pintu apa maksudnya pintu apa ini Aku telat enggak enggak pintu apa guys bisa keluar lagi cuy. gue gak bisa keluar lagi guys Guys, tiba-tiba lemarinya jatuh teman-teman. Pintu terblokir, oh shit, that's not good That's not good That's not good, man Lah, perasan tadi ini gak kebuka dah Apa perasan gue doang ya? Memek lo bau Aduh, sorry, sorry, guys. Please I'm sorry, man I'm sorry, guys, ya Sorry, please, jangan benci gua, jangan unsubscribe Sorry, guys, please, please Sorry banget, guys, itu ngagetin banget, guys, ijo-ijo, guys Temukan kunci basement Aduh, kunci basement berarti dia... Sorry, sorry, guys, guys, udah terancur, guys, ini kenapa tiba-tiba ada darah, guys, ya Sorry, anak kecil Dah gua bilang anak kecil dibaluh 15 tahun, jangan nonton Eh, guys, lanjut ke gamenya nih. Lanjut ke <SILENCIO> dunia berupanya, bukan horor bercanda, bukan horor bocil. Kesini horor serius, guys. Nah, ini alamat depan tadi, ya. rumah gede amat dah. Gue bingung banget, cuy. Aku terbuka watt. Guys, tadi ada boneka, kan? Disini, kan? Oh, oh, oh, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Oke, feeling gue gak enak, ya. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, guys. Wait, guys, bisa kok, gue ke bawah dulu. Kunci apartemen, gak bisa, gak bisa. Gue butuh kunci, gue butuh kunci, guys. That's not good, man, ya. Yeah. That's definitely not good teman-teman kalau kata orang jaksel, udah pasti, nggak mungkin ke situ. ini kan biasanya ya. ah granite. oh bukan granat itu. sekarang kita udah bisa akses versi guys, udah pasti kemungkinan besar kita ke sini dong. Lain kasus, ah, dua bocil, siapa ini? Dua bocil, gemesin banget. <tik> <tik> apa itu? Anak kecil kah? Guys, kalian lihat anak kecil, oh, syukur gue Toxic lagi, coy! Delapan puluh, delapan puluh, apa artinya delapan puluh? Apa arti 80 guys? Aduh apaan sih dangkut? Darah ada darah dikadik. Oke sekali lagi gue peringatan ya Di boleh 50 tahun jangan nonton ya Terkunci dari belakang Oke udah pasti kesini dong Suara gua dengar denger suara Pisir. Sini ada apa? Hah? 897. 9780 maksudnya Loh apa tuh Apa itu Berangkas dan ada berangkas terkunci dari belakang Kode kode 8979780. Oke okay, oke okay. itu sebuah kode yes itu sebuah kode guys Ini bisa lewat Tadi ini ketutup, lah, lah, lah, kok enggak dong, Kak? Ini perasaan gue doang, perasaan gue doang, dong, perasaan gue doang, loh. Satu, dua, hah Guys bonekanya menatap kita terus guys Bonekanya menatap kita terus coy Guys syaratnya gue tambahin ya Di bawah 12 tahun gak boleh nonton guys Minimal 12 tahun ya Karena terlalu menikah di bawah 12 tahun, jangan nonton ya. Oh, oh, I know. This is it, man. Gua yakin banget. This is it, coy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lah, kok 5 digit kan ada cuy? 80. Kok 5 digit? 97. Digit terakhir, coba digit terakhir ngasal ya 8097 digit terakhir ngasal. Oke, okay, berarti kita balik 97, 80. Digit terakhir ngasal. Eh, ini udah bener belum sih? Belum deh kayaknya. <tuh> Ini yang mana ya? Baris ini apa? Baris yang ini ya? Kayaknya yang tengah deh Gak jelas anjir lock ini 97 80 <tik> Lah, salah juga sih. Coba-coba, 80, 97 terus teoring asal Digit terakhir 80 Kayaknya yang tengah deh 97 Asal Yang tengah coy, yang tengah guys Wah lu jump share Gue gebuk-gebukin lu ya <coughs> Betul covid menyerang kah? Lah kok buntu? Oh enggak, enggak Lah lah lah Karena bonekanya banyak, syaratnya gue tambahin lagi Minimal 10 tahun yang boleh nonton ya Di bawah 10 tahun gak boleh nonton guys, oke? Okay? cuy boneka yang ngikutin kita banyak banget rupanya guys Gue kurangi lagi 8 tahun What the fuck Kunci, Kunci tanah. Ambil. Aku merasa seseorang mengawasi saya sepanjang waktu Aku mengalami kesulitan berkonsentrasi pada buku itu Aku mendengar langkah kaki mengejarku Tetapi ketika aku melihat ke belakang Titik titik titik Ribi nah, lari Aduh tuh, lari! lari. mau kenapa? Oke, oke, gue akan lari sekarang ya. 1, dua <tuh> Turun di bawah. Turun di bawah coba. Yes man. Step siapa coba? So? Di mana? Bau sekali. Ada step. Gue ada step. Tuh step gua, Bisa game over Jadi gue kira gak bisa game over guys Mampus dah gue bilang 8 tahun minimal coy Menggulang checkpoint Langsung ke basement turun gitu Ini dimana sih coy Coy ada stepnya coy Sumpah coy gue gak bohong coy Aduh please dan jam, -jam sekali lagi dong Gue lewat sini aja deh Gue turun aja lah Kan ke basement kan ya Astaga. Aduh basementnya dimana sih Basemen di mana, kis gue lupa nying. Yoloh. Nih kah? Mana ya basementnya ya? Sumpah dah, ini rumah gede banget ah sumpah, Jump scare lagi fix ini. Mana? Oh, nih, nih, nih, nih, nih. Eh. Lo kok kuncinya hilang sih? Ab, ah, sekebon itu kok itu checkpointnya kuncinya belum diambil anjir. Hahaha. <laughs> <laughs> Oke, okay, santai-santai sengaja gua mau bikin keren panik. Slow, slow, kita naik lagi ya. rupanya kita lagi nggak dikejar guys. Nah, inget ya, inget turun tangga. Turun tangga sini, nah, turun tangga sini kanan. Oke, dah situ ya, tuh, dah. Let's go, let's go, let's go, let's go. <laughs> santai, santai, santai. Rupanya checkpointnya ini guys, checkpointnya sebelum diambil kuncinya. Tunggu, tunggu, tunggu. Nih, gede banget nih rumah dah. Tuh tangganya kok hilang gitu loh. Nah ini ya tangga, tangga, tangga. Nah inget, inget ya, inget, inget ya. Nah kita lagi nggak dikejar kayak selah, Ini, dia turun tangga situ tuh, ya. Sambil dulu kuncinya langsung lari deh sekenceng mungkin deh Sumpah Lari sekenceng mungkin guys ya Itu ada nggak tau makhluk apaan cewek kayaknya Nah poinnya di disini tadi Siap-siap guys ya siap-siap ya Sorry ya kalau jump scare lagi ya Ingat-ingat ya ke kanan ya ke kanan ya turun ke kanan ya Nah ini, ini serem banget sumpah disini serem banget cuy. Co Coy dia bilang tolong sesat anjir tolong Solo, ambil kunci lari langsung goblok, goblok. Please step in. Lah kok buntu goblok Apa sih anjing Oh ini pintunya coba Stop! No no no no no no no no no no no no Terlalu lambat ya slow hand ya Jangan panik, jangan panik Aneh banget lo gue udah lari sekincang mungkin lo itu Langsung lari, langsung lari, langsung lari ya Fokus, fokus, fokus, fokus fokus. Wah gila stepnya serem banget cuy sumpah Tidak usah ke kiri coy Tangganya ditutup guys Sumpah guys Bro dia larinya kenceng banget coy Ya Allah nyangkut lagi Apa sih Ya Allah jump scare lagi sih Fix fix fix Jump scare lagi guys fix Maafkan gua Maafkan gua coy Basement basement, Basement Basement oke, oke. Nice nice Udah ada yang kejar lagi kan Nggak ada kejar lagi kan Terkunci dari belakang Please jangan kejar lagi dong Gue udah capek Aduh mekanik nih Please sudah dong <tik> <tik> Aduh bocil sekarang Cowok coy Lari lagi gak Ada dua Ada cewek Ada cowok Ada cewek hijau Cowok Cowok merah Wah kirinya pakanan nih Kirinya pakanan ya Oh, terkunci, terkunci Gak bisa, nggak bisa, gak bisa Apa sih alur ceritanya nih Bang Drum? Apa ya alur ceritanya guys ya? Hah, terkunci Aku butuh alat untuk membukanya Alat Kali ngeliat alat Apa arti dari semua ini Bang Drum? Dua bocil, ada cewek, ada cowok Oh itu kali itu ya, tuh tuh Paling ketuk-ketuk, cuy! Wah, oh, ini nih, ini udah pasti nih pemotong baut. Let's go, let's go! Aduh, kesini apa yang sana tadi ya? Gue bingung deh. Aduh, kemana ya? Gue bisa kesini, oh, kesana, kesana kali ya. Nih. Lala, what the Oh shit, oh shit, ketutup pintunya, cuy! Kita muter dong, muter dong, muter dong, muter dong muter, muter. Eh, Kita muter dong Nice please tamat dong Aduh dong capek gue Wah ini sih kalau lurus-lurus gini sih jam scare sih Anjir kaget gue anjir Sempet-sempetnya beginian ngagetin coy Karena anak kecil di bawah 8 tahun, jangan nonton Aduh wess, ada toilet Apa sih artinya dari semua ini boneka-boneka ini? Nggak perlu komen-komen ya, kalau bagian ini ya kita lihat aja situasi. Coba nih, apa oke? Okay. Nah, buntu, pucuk. Eh, nah, kok buntu? Huh, kunci kunci gembok, gembok yang mana? Aku tahu, aku harus mengakhiri ini. Aku tidak bisa terus berharap mereka akan berubah. Aku harus menerima apa yang telah diberikan kepada saya dan melanjutkannya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Maksud? Oh itu. Itu. Itu. How? How? Muter kah? Gimana cara gue Ya Allah, ada setiap ini game sih, dikit-dikit ada step dah Ya kuncinya udah diambil cuy eh, ini kemana ya, ada yang tahu gak ya? Jongkok kah Eh belum, belum, belum belum tunggu, tunggu, tunggu, tunggu Tunggu guys, cek dulu guys, ini harus kemana sih harus cepat, di gimana? Gue nggak tahu mau kemana, cuy. belum ada step, belum ada step. Sebentar, sebentar, itu jalan, cara ke situ gimana ya? Setanah tuh nggak kelihatan, guys, masalahnya, guys. Anjir gimana cara ke situ, bro? Ini kan wc nih. Tuh, kita mau ke ruangan yang ada gembok itu. Masuk sini gak bisa Lu gimana ya adik-adik Ini apa? Oh, gak ada apa-apa disitu Ini kalau gue udah ambil kuncinya Dia bakal ngejar gua guys Lompat gak bisa lompat Tuh udah pasti itu tuh Udah pasti itu guys Kuncinya buat itu guys tuh Itu gembok jelas-jelas banget Aduh gue takut dah -da ini cuy di Dijamaskir kaget banget cuy Coba ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya gue keliling bentar ya Gue puterin bentar ini guys sebentar Ya, ini sih bawa-bawa ke jam sekali lagi. Nih, gak ada. Dia kita malah menjauh. Tuh, kenapa goir. Eh, bisa loh. Eh, bisa loh. Tinggal diputerin loh. Iya, kah? oh enggak, guys. Oh, I see. Kemungkinan kita balik ke sini lagi. Semoga patung ini hilang, ya. Semoga patung ini hilang, guys. Kalau kita ambil kunci, oke, kita coba aja, ya. Kita coba aja, ya. Bang, maaf, kok toko abis ya, nggak apa-apa. Oke, berdoa aja, ya. Ah, tapi dia kan jegat gue dari depan ya, gimana cara gue lari ya? Harus cepet banget gitu Jalan ke belakang, ke belakang sini Enggak ada Oke siap-siap ya, -siap. sorry kalau ke ke jumpscare ya Siap Satu, dua Kampus bocil-bocil kaget lagi Fix Wah ini jumpscare Fix Memeh, itu dihitung gitu bocil. Guys, bocilnya lumayan kelihatan, guys. Hah? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Mampus masih jauh masih. Lumayan selama ini kelihatan, coy. Yes, kebuka. Yes, kebuka, kebuka. Sini, muncul, muncul. Ya, kau buntu sih. Ya, kau cak sumpah, Garena. <SILENGALAN> Apa harga yang terkunci? Apa harga yang terkunci? Apa sih? Apaan sih? Apa gara-gara Apa -gara ya? Tuyul yang Wah, Apa si tuyul ini bener-bener dah Wah, tuyul, tuyul Nggak usah bacot lu tuyul Wah deket banget anjir Bocil sekolah anjing setannya selama ini Aduh gue nggak tau jalan co, co, Ini nggak bisa belok, mana sih belokannya Wah goblos siap legu anjing Anjing tuyul Tuyul kebatian anjir Tuyul bule anjir mana sih buntu banget dah? ya elah apa sih? mana jalannya? Hah, apaan itu kan? kan ada tembok! kan ada tembok ceritanya guys masa bisa tembus tembok tuyul bulenya guys? wah kesel gua sumpah Sumpah, sumpah, cuy Gimana ya? Liatin terus bocilnya Oh Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke, okay. Gua gue paham, gue paham Berarti harus deket banget ya? Oke, okay, oke, okay. ya jangan panik ya, jangan panik ya, jangan panik ya Kadang-kadang uh, senternya mati sendiri guys, kocak banget anjir Oh, di gitu, di ya Di gitu ya, nah puterin gitu Kayaknya dia tembus tembok, dia ngamuk guys, kalau kita.. kita.. ini kedeketan sih HAHAHAHA <laughs> guys. <laughs> guys, tenang guys, baru mati satu kali guys Oke okay, guys, gue tau caranya, gue tau caranya, gue tau caranya Santuy, santuy, sorry kaget lagi, gue tau caranya, gue tau caranya guys Dia tuh deket banget cuy, kalau ini curang anjir Bangkin tuyul nih Astaga naga ya ampun tuyul tuyul ya elah ini jalannya kadang tuh gue lupa mulu dah apa sih pikun banget gue eh ya Allah sini ya oh ya, sini sini sini sini oh. dah kok hilang tuyul <tuk> guys, gimana nih? Guys, <tuk> guys, entah kenapa ya, itu ada tembok, tapi tetap ngejar. Cu, ini deket banget cu <tuskut> Itu gitu terus nah, sih? Harus cepet banget kali ya Harus cepet banget kali ya Itu kayaknya temboknya itu ngaruh guys Buat ngepisahin kita Dia tuh curang anjir Lari aja kali ya Ini sini Yo, lo bisa ngejar gue enggak Kalau bisa, kalau bisa hebat. Kalau bisa hebat, lo kejar gue ya. Lo kejar gua kalau bisa lo hebat, sumpah. Lo kalau bisa kejar gua lo hebat, nggak bohong gua ya. Eh, tuyul? nggak? lu pikir gue takut sama lo ha? Hmm? Kalau gue bisa ngelihat ke depan, lo nggak ada apa-apanya sama gue, cok Hah? Gitu doang lo, Yul Segitu doang ke speed lo ha? Oh, gitu ya cara main lo ya. Dari tadi lari aja, Anjir nggak usah dilihat liatin Ini tuyul, yuk. Ini ikutin gue yuk Sini Yul anjing di mana lagi jalannya, Cok? Ya Allah. Ah, nice, nice, nice, nice, nice, nice Nice nice Nice, nice, nice Nice Dari tadi rupanya gak usah di ini guys Dari tadi tuh Kita cukup Apa namanya uh, Ini apa Gak usah dilihat-lihat ke belakang gitu Tinggal dilari aja asal tahu jalan Dia si tuyul itu gak akan bisa ngejar kita Siapa yang bilang tadi guys udah dia nggak akan ngejar kita lagi dah dah fix fix dah Cewek hijau dah dan Cewek hijau udah selesai aduh ini kemana lagi jalannya lah aku Alvindo ya thank you udah bilang Alvindo ada Vikram ada Jakral ada Jai Nudin oh, kok kita balik lagi di sini Ya lu gak asik sumpah Nuansa hijau cuy Lu gak asik sumpah Oh ini yang garasi belakang ya? Oh yes yes Yes go go Let's go guys cuma cari teman saya namanya Mark ya, cuma nyari teman saya namanya Mark ya, boneka-boneka yang lucu dan imut, mobil saya saya parkir di depan sana, saya nggak akan pergi lagi ke rumah ini janji, janji linking ya, ya, oke, okay. sama yang gede tuh, yang ibunya tuh, yang mamanya tuh, yang paling gede, dah saya nggak akan masuk ke rumah ini lagi ya, saya akan biarkan kalian boneka-boneka hidup damai dengan wanita hijau. Dan juga tuyul bule yang ngejar gue tadi di basement ya Oke okay. Mantai I come with peace I come with peace ya Thank you ya udah hostur, Rumahnya bagus Dan indah Eh sorry nabrak Makasih ya boneka boneka ha, boneka boneka Bad ending kah? Apakah itu bad ending guys? Jangan bilang ada good endingnya guys. Please jangan bilang gue harus bermain ulang game ini untuk mendapatkan good endingnya coy. Gak gak gak. kita lupakan ada banyak ending yang penting tamat ya. Bang Trom mungkin bisa jelasin alur cerita dari game ini teman-teman. Kita ganti game aja teman-teman ya. Bang aku kecewa dapat bad ending. Apa sih udah endingnya begitu dong? Gara Thank you buat teman-teman yang nonton. Sorry ya, enggak ke ini guys ya. Kita udah dulu kita sebut nama guys yang ketik. Rumah boneka. dajal Pakai emot. Boneka. wah Boneka. wah wah wah wah, dan PP rupanya guys batunya kebuka Todi dan Pepe rupanya nakal gitu lah jangan ngagetin ngagetin mulu gak tau rasanya dikagetin jangan akal ya jangan ngagetin orang tua ya Wetenggi yeah, teman-teman kita sebut nama yang ketik Rumah boneka pakai emot Boneka Dajjal, ada Siswi, ada engker, ada Satrio, ada Setep, ada Rojak, ada Aska Ada Kuro, ada Adit Ada Dendra ada Fabila, Bisman, Yagu, Rizki Gila serem banget sih tapi gue gak ngerti alur ceritanya sumpah Apa arti dari dua bocil itu dan apa arti dari surat-surat itu Dan apakah ending-ending lainnya akan menjelaskan gitu ya apa kalian setuju diulang lagi guys mendapatkan endingnya guys tapi gimana caranya coy? apa gara-gara gue mati banyak ya? jadi endingnya ending B ya? ada Fikra, ada David apa gue kelamanya pas jalan keluar ya? gue bingung udah salah gue apa ya? salah gue apa guys? ada Junzi, ada Nadika apa gara-gara gue banyak bacot ya pas keluar ya? ada Ninda ada Rokil ada Rifki, ada Farel ada Inces, ada Agung ada Aril, ada Sutejo, ada Firman, ada Leonardo, ada Balwin ada Farel, ada Rizky, ada Gunanjar, ada Alo, ada Eka, ada Rizky, ada Jonathan, ada Murasid ada Agung, ada Naprol, ada Bima, ada Emir, ada Eka, ada Russia Official, ada Agung oke, okay, thank you teman-teman, gue mau urus Todi sama PP dulu abis ini kita masih ada satu game lagi dan masih game horror Moga horornya seru juga teman-teman. Thank you semua sorry enggak sebut nama dan enggak baca chat-nya Brando Winda, Sineena. Bye-bye. Lumesin <tuk> <tuk> banget deh ya. ngagetin ya. Hmm, aku sayang tapi kalau ngagetin gitu, ngagetin orang tua gitu ah. Hmm, hmm, Adu kepala aja kalian ya. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. <tuk>